Mau akhir tahun Sebelum antum nanti Nanya ke orang-orang, ini selesai aja jadi sini mengucapkan selamat natal Hukumnya apa, ayo Oleh, serius pak Ntar dibilang liberal lagi antum Mengucapkan selamat natal Harus didefinisikan dulu Jadi cara ahli fikih Menjawab persoalan Definisikan dulu persoalannya Natal, apa arti natal? Maulid kelahiran Kelahiran siapa? Kelahirannya Isa bin Maryam Atau Isa Ibnullah Kalau yang dimaksud Isa bin Maryam Maka boleh pak mengucapkan selamat natal Tapi kalau yang dimaksud Isa Ibnullah Baru jadi perdebatan panjang Kita hindari saja Karena ada implikasi Tauhidnya Perdebatan ini bukan perdebatan saya. Ini perdebatan ulama Saudi. Hanya minoritas sedikit. Selebihnya ulama di dunia. Itu membolehkannya. Karena masuk ke bab Isa bin Maryam. Kemudian masuk ke bab Mu'amalat. Bab Mu'amalat. Dalilnya apa? Surat Al-Muntahana ayat 8, 9, 10. Boleh berbuat adil. Boleh berbuat baik. Kepada non-muslim. Selama mereka tidak mengusir kita. Dan tidak uh, berbuat zalim kepada kita, mengeluarkan kita dari negeri kita, itu boleh itu sebabnya di Mesir mereka bukan 25 Januari tanggal 6 atau 7 Januari eh, 25 Desember tapi tanggal 6 atau 7 Januari itu ulama itu datang ke sana utusan ke Koptik, gereja Koptik sekedar mengatakan selamat kelahiran Aisyah bin Maryam gitu Pak bahasanya ya dalilnya ada di surat Maryam ya? Nabi Isa mengatakan selamat atasku pada hari aku lahir gitu jadi ini bukan masalah liberal nggak liberal ini masalah fatwa murni jadi tolong diingat-ingat ini bukan masalah liberal plural nggak nggak ada urusan itu itu masalahnya kita memahami ini versi akidah atau versi muamalah kalau versi akidah harus jelas Ibnu Allah atau Ibnu Maryam. Kalau Ibnu Maryam aman. Muamalat jika mereka tidak jahat kepada kita maka sebatas mengucapkan selamat kelahiran Nabi Isa bin Maryam maka ulama kita mayoritas itu membolehkannya. Mayoritas, ini bukan jadi ini bukan kalam saya. Tapi karena kita orang Indonesia mayoritas Muslim kita bukan pejabat bukan direktur perlu nggak ngucapin selamat Natal? Nggak perlu pak kecuali bapak punya, punya tetangga gitu ya kalau tetangga bisa kalimatnya umumnya selamat ya gitu nggak usah bilang selamat Natal Gampang. Ya, biar nggak terjebak ini yang disebut al min khilaf mustahab keluar dari zona perdebatan itu dianjurkan. Ini orang lagi debat nih ulama di sini, tidak kita keluar saya sehingga ngucapin selamat Natal, tapi saya ngucapin selamat gitu. Nah, dulu konfliknya Buya Hamka dengan e, pemerintah Soeharto, itu kan masalah diksi ini. Tapi bocoran dari anaknya, Buya Hamka ngucapin selamat Natal, Pak. Ke tetangganya. ya Ini versi anaknya. Jadi nanti kalau ada menteri agama, presiden, wakil presiden, menteri mengucapkan selamat Natal. Hukumnya gimana? Kafir atau tetap Islam? Tetapi Islam, ya. Jadi, ini persoalan sudah lama dan kita harus terang benderang. Antum kan maunya hitam putih. Nah, inilah jawabannya. Ya, wallahu taala alam bisawab. Semoga Allah mengampuni kita, selalu meridhoi kita, membimbing kita kepada jalan kebenaran. Saya bukan orang paling benar, hanya berusaha mencapai kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala.